Oke kita saksikan pertandingan yang seru Baywan antara Punya Ica dan Punya Tika Kita lihat Punya Ica masih menggoreng-goreng Memantau keadaan Kita lihat apakah Punya Ica berhasil membantai Punya Tika Karena Punya Tika ini sangat jago baywannya guys ya Maju ke depan Dia ya, dibuka geloal begitu saja Memegang solgan panjang Dengan kecil Kita lihat dari jauh yang begitu senyum Apakah Punya Ica bisa? Punya Ica sekarang Sekarang lihat first oh, oh, blood Akhirnya Punya Ica bisa membantai Punya Tikar, match kedua. Punya Tika sekarat. Kita lihat, Punya Ica lagi memantau Masih melihat peluang. Kita lihat dijual film gitu saja. Maju ke depan. Oh, apakah Punya Ica bisa membantai Punya Tika kali ini? Karena Punya Tika itu sangat jago dalam bayuan ini. Siapa? Tidak ada SMG dibuka. Nanti saya mencapai. Oh, gagal di match kedua. Lanjut ke match punya Ica masih memantau maju ke depan dengan gagah berani masih memantau keadaan punya Ica masih membuang goa ke depan iya kita lihat apakah punya Ica bisa membantai punya Tika kali ini kita lihat pertandingan sangat seru Bayuwan kita lihat dari jauh wow goreng goreng membuka goa saja punya Tika masih memantau memantau keadaan punya Ica masih ke depan oh punya Ica terkena damage punya Ica terkarat sekarat sekarat Wow oh, sengit sekali ya Ica kita lihat apa yang terjadi apa yang terjadi Akhirnya punya Ica berhasil membantai punya Tika lagi. Ya, match ketiga kita lihat, apakah punya Ica masih bisa membantai punya Tika kali ini? Keluar begitu banyak bertebaran dilihat dari atas. Langsungan sangat sengit punya Tika memakai AWM. Bahaya sekali, bahaya, bahaya di situ ada bahaya. Di situ punya Ica lari masih memasuki. Oh, oh, punya Ica dibantai oleh punya Ica Kali ini punya Ica Luang ini gila Di ke tempat Kita lihat apakah Oh, sayang sekali Punya Ica terpaksa jatuh ke dalam air Di lompat ke atas apakah kena damage Kita lihat Oh, tidak kena Di jam, Oh, tidak kena lagi Kita lihat naju ke depan Masih maju ke depan Punya Ica kena damage Maju ke depan Ya, kita lihat punya Ica Apakah bisa Diputar begitu saja Naik ke atas Digorong-gorong Naik ke kontainer Ica kali ini mulai menggila ya diisi ya, kita lihat masih sambung lagi apakah punya Ica masih mempertahankan poin empatnya kita lihat masih goreng goreng kuat punya Ica sekarat punya ica terkena damage kita lihat putar-putar buang gelo saja maju ke depan. first oh. kali ini punya Ica berhasil membantai lanjut lagi atau punya tika berhasil membantai dan menyamakan poin empat dari punya ica first lihat, oh lagu sekali begitu cepat punya Ica mengalahkan punya ica untuk menyamakan poin kita lihat masih masih dibuka gelo begitu saja punya ica sekarat kita lihat Pertama oh, oh. kali ini Ingat jika berhasilnya makan koi Dari masing goreng-goreng dari jarak jauh Begitu sengit pertarungan bayuan kali ini saya punya Ica masih memantau dan mengekawal oh, begitu cepat Karena punya tiket nongol dikit pesak pak kita naik ke sana, lihat digoreng goreng bisa layak. punya ica terkena demek, punya ica masih ngeras ngeras. first oh. blood. punya ica membalikkan keadaan dengan poin 5-4. kali ini kita lihat apakah punya ica masih bertahan, masih bertahan. kita lihat punya ica. oh ho ho. first blood. Pecah palamu, dede. Dua, tiga, kalah hari. kenok satu, jangan lari. Kita lihat punya gapan-gapan di sini. Boya, oh, boya, oh, boya. Oh, Boa. Uh -huh.